Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ini adalah kisah seorang kaisar majusi yang adil pada rakyatnya, berikut adalah kisahnya. Keadilan lebih baik daripada keindahan. Siruan adalah salah satu kisra atau kaisar Persia yang cukup terkenal karena keadilan dan kearifan kebijaksanaannya kepada rakyatnya. Ia hidup jauh sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kisah-kisah keadilannya cukup terkenal dan menyebar di kalangan masyarakat Arab. Walau sebenarnya ia dan rakyatnya adalah penyembah api, yakni beragama Majusi. Salah satu kisahnya adalah ketika Anusirwan akan melakukan pembangunan untuk meluaskan istananya. Ketika ia melakukan penggusuran dan pembebasan tanah beberapa orang rakyatnya, ternyata ada seorang wanita tua dengan gubuk reotnya yang menolak untuk menjual. Berbagai upaya, ancaman dan rayuan, cara halus hingga keras dilakukan tetapi wanita itu tetap bertahan. Wanita itu berkata, saya tidak akan menjualnya, walau akan dibayar dengan sekeranjang uang emas. Tetapi kalau dia, yakni Kisra Anusirwan, akan menggusurnya, dan dia memang mampu melakukannya, maka terserah saja. Para pelaksana pembangunan perluasan istana itu melaporkan hal itu kepada Anu Sirwan, dan berencana menggusur gubuk reot wanita tua itu, karena posisinya memang tepat di tengah-tengah istana itu, di bagian depan pula. Tetapi Anu Siruan berkata, Jangan lakukan itu, biarkan saja gubuk itu di tempatnya, tetapi tetap laksanakan perluasan pembangunannya. Pembangunan terus dilaksanakan, hanya saja ada pembengkokan untuk menghindari gubuk wanita tua. Ketika telah selesai pembangunan perluasan istana, Anu Siruan mengadakan acara dan mengundang rakyatnya. Dan tamu-tamu datang untuk menghadiri undangan Kisra Anu Siruan dalam suatu acara di istana, banyak sekali yang berkomentar. Alangkah indahnya istana ini jika saja tidak ada bengkoknya, yakni gubuk wanita tua itu. Mendengar komentar-komentar seperti itu, Anusirwan berkata, justru dengan kebengkokan itulah perkaranya menjadi lurus dan keindahannya semakin sempurna. Walau secara penampilan memang kurang indah, tetapi itulah memang yang benar dan lurus. Keadaan dan keindahannya menjadi sempurna karena memang tidak ada satu pihak pun yang dirugikan, walau sangat lemah dan tidak berdaya yang merasa dizalimi dengan sikap sang penguasa. Peristiwa yang hampir sama terjadi ketika Mesir masuk menjadi wilayah Islam setelah terlepas dari Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gubernur Mesir saat itu, Amr bin As bermaksud mendirikan sebuah masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Amr bin As, tetapi seorang wanita kibti beragama Nasrani menolak. Ketika gubuk reotnya akan dibeli diganti dengan harga berapapun. Hanya saja, Amr bin As tetap memerintahkan untuk menggusur rumah wanita Kibti itu agar pembangunan masjidnya segera selesai. Wanita Kibti yang merasa dizalimi oleh tindakan sang gubernur itu berjalan kaki menuju Madinah untuk mengadukan persoalannya kepada khalifah. Mendengar pengaduan itu, Umar mengambil pecahan tembikar dan menulis dengan pedangnya dengan kata, "Kita lebih berhak wajib berbuat keadilan daripada kisra anusirwan. Umar memerintahkan wanita kibti itu, untuk menyerahkan, surat, pecahan tembikar itu kepada gubernur Amr bin As. Ia juga memberikan perbekalan yang berlebih kepada wanita beragama nasrani itu, agar bisa sampai kembali ke Mesir dengan selamat. Ketika Amr bin As menerima, surat, dari Umar itu, ia langsung meletakkan pecahan tembikar tersebut di atas kepalanya, sambil menangis memohon ampunan kepada Allah. Ia langsung memerintahkan para pelaksana pembangunan, untuk mendirikan kembali gubuk wanita kibti itu, dan membelokkan bangunan masjid, sehingga bentuknya membengkok. Itulah tadi, kisah seorang Kaisar Majusi, dan Khalifah Umar bin Hattab yang adil pada rakyatnya. Wallahu alam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.